Siswa-siswi MTSS Petaku siap untuk divaksin menuju Indonesia Sehat Indonesia Hebat! Hebat. Oke, sahabat desa dimanapun berada hari ini kegiatan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Brombal Kembarap berjalan dengan sukses antusias masyarakat dengan kesadaran mereka berbuyung-buyun ya mendatangi ke Kecamatan Brombal Kembarap. Begitu, Pak B. Iya, benar. Uwe, luar biasa. Tapi keberhasilan ini tentu keberhasilan banyak pihak yang terus serta mensukseskan ini. Mulai dari informasi, ya, goro keliling-keliling desa-desa, Pak Bia. Ya benar. Ini tanpa henti, ya. Pokoknya keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semuanya, termasuk yang beliau di sini. Ini adalah kita nih di kecamatan Lamo ya. Hari ini di rumah Barat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat kecamatan pernah membarap yang terdiri dari 12 desa yang mana antusias masyarakat untuk divaksin pada hari ini sangat tinggi sekali untuk itu menuju Indonesia sehat, Indonesia hebat, kesehatan beli, ekonomi bangkit Maju Indonesia pada pagi hari ini target sasaran kita adalah 1.500 dosis. Apabila tercapai 1.500, maka posisi kita insya Allah posisi aman Yaitu kita akan mencapai di angka 70% Perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu sekarang ini kabupaten kita masih di angka 53%. Untuk mencapai 70% per hari harus 3.000 orang. Jadi, alhamdulillah, antusias warga cukup tinggi. Mudah-mudahan bisa tercover dengan baik. Kita tetap dalam pelaksanaan vaksinasi tetap mengedepankan protokol kesehatan. Ini dari Kukes Maksimah Hari ini mengadakan vaksinasi masal di wilayah terdakwa Kukes Maksimah Farid di Kecamatan Renang Pemara. Hari ini kegiatan vaksinasi kami sedang berjalan kami menurunkan 4 tim vaksilator dari Bukit Pasir Fahri, di mana terbesar kami hari ini 1.500 orang. Dan kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih dukungan dari Bapak Caman Bapak Pemarah, Bapak Pak Sungai Manau, Bapak Damrakil Sungai Manau, dan lain-lain kami berjalan untuk Sampai jumpa, ini perjalanan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu berarti. berjalan berjalan Bahwa kita juga dipaksin Kita juga dipaksin Ya saran Kita Tapi berpaksin Nah, Kita Di sekolah kiri kita Di